Uh, ini dia Siput sudut ya Siput sudut kah? Benar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya jaga ya jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy ya Oke kali ini kita nggak mereaksi video yang kelakar dulu cuy Nggak mereaksi video-video lucu atau nggak mereaksi video ceramah dari Ustadz Kali ini uh, saya akan menyempatkan sedikit waktu saya untuk melihat Makanan-makanan atau bazar e Ramadan yang ada di Malaysia, cuy! Saya kenapa sangat-sangat e, ingin ke Malaysia karena makanannya itu, cuy! Ya, walaupun untuk saat ini saya diet, ya, tapi, <tapi, <tapi saya penasaran aja gitu: apa kesamaan dari makanan yang ada di Malaysia? Dan Indonesia Saya sudah pernah mereaksi satu kali beberapa makanan yang hampir mirip Makanan yang ada di Indonesia dan makanan yang ada di Malaysia Dan kali ini temanya beda Oke tanpa berlama-lama lagi cuy di sini saya sudah menyiapkan videonya Saya mendapatkan requestan ini dari teman-teman kita Sebenarnya banyak banget ya Bazar Ramadan yang teman-teman uh, kasih ke saya video-videonya Dan saya akan memulai untuk mereaksi yang satu ini cuy Judul videonya adalah Bazar Ramadan Stadium Syah Alam Bazar paling dahsyat di salam Oke okay, di sini saya mendapatkan videonya itu dari channel Melantak Beb Beb, Melantak Beb <laughs> Saya nggak paham ini cuy Pokoknya kalau orang ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy ya Dan jangan lupa juga di subscribe Oke okay, dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi 3 2 1 Oke Wow Melantak bebek Melantak babe. oh, melantak be. Okay, oh, di ini vlog ya Stadium <laughs> aku boleh kata bazaar Stadium. Aku, melantak, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ya oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yang oh, Oh, banyak sangat sih. Ini saya belum <laughs> Saya belum tengok Makanan saya sudah telan ludah Apa oh, tuh? Nasi nasi kalut jitramai Nasi kalut Nasi kalut tuh macam mana? Uh. Ayam singa singa singa mari singa mari Jaba. singa, singa. Oh. cabe <laughs> ini gorengan deh orang apa udang udang udang Ini tak boleh korang tengok di saat uh, siang hari cuy ya Ini wajib saya akan upload videonya itu di saat selesai berbuka puasa cuy <laughs> Saya minta maaf banget karena ini aduh ngiler banget Wah ini agak sering saya saya tengok yang ini cuy. Gak tau kue apa lagi namanya. Dadar gulung kah? Itu apa itu? Oh, ini, ini macam masakan masakan ini cuy. Martabat yang dibuat orang India ya, kalau nggak salah ya. ini hmm, Apa? Ini roti canai kah? Bukan Yang kayak dibuat pak Kudi. Oh, dibungkus. Oh, sedapnya. Oh, berarti ini isinya, ya. Hmm. Okey, geng. Memang ramai gila di sini. Kalau so, pukul 4.30 dah memang ramai. Ha, kalau nak senang, kau naik motor lah. Lebih senang parking di depan tu kalau naik kereta pun boleh juga. Takut balik terjemah. Jomlah kereta ronda lagi. Lepas banyak, eh. Uh, apa ini? kasih, dua kebak daging Oh ternyata makanan-makanan yang ada di Malaysia itu kebanyakan berminyak pula ya Banyak yang berminyak juga gitu ya Tapi jarang saya tengok orang Malaysia itu gemuk gitu ya Gendut gitu ya, enggak jarang banget Semuanya agak bodinya itu agak semampai langsing gitu ya Hmm, apa ini? Oh, roti john, roti john ini. Ini kan roti john itu. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Oh, ikan bakar. Hmm. apa ini cumi kan cumi-cumi hmm. oh ini putu kalau di Indonesia cakep ini putu ya kue putu oh ini ini apa ini Kok besar banget Halo, selamat datang. Selamat datang. Itu daging ayam? Tolong cuy Yang saya, saya tanyakan tolong dijawab cuy ya. Ini yang saya tertarik banget Ingin datang ke Malaysia Karena makanannya Oh my god hilang roti canai juga, bukan starbucks, apa wah ini buah-buahan sini ya ayam crispy ini, ini kue apa sih, gue lupa ini saya sering makan kue ini Jane. tapi bentuknya di Malaysia beda ya bentuknya nih. Wah ini ini, ini. Ooh, nasi. Ini nasinya nasi India cuy. Wow. <laughs> Sate, sate, sate. Aduh, sampai telan luda gue aja. Ini pas banget karena saya lapar ya. Saya belum makan. <laughs> Maka -maka kan Wah, ini apa ini? <laughs> uh, Ade. <laughs> sadar kamera ternyata hmm, hmm. canai lagi nih martabak oh daging isi daging ini Hame juga ya di sini. Ini uh, stadion Sya'alam ini datangnya di mana ya? Di kolam lumpur kah? Kayaknya saya pernah dengar tapi saya lupa lupa oh. aja. minyak minyaknya disiram je. Enak ya di Malaysia minyaknya nggak mahal gitu ya di Indonesia. Hmm. Itu bawang, uh, daging, ini. oh barbeque, mie goreng. Nih mie gorengnya ada beberapa macam juga cie. Oh, Berarti semua masakan-masakan yang ada di sini tuh nggak pernah. Eh, maksudnya, jarang ada dijual di sehari-harian. Ya, maksudnya ini muncul di saat bulan Ramadan aja, atau ke memang bisa dibeli setiap hari gitu ya, di saat bukan bulan puasa gitu. Maksud saya, ya. Tolong korang jawab pelajuk ya Sehidat dari tadi ni telan Telan luda gitu uh, Baik antri, antri pak Ini eh, nasinya panjang-panjang kayak nasi India kan Kering okay, macam biasa uh, Lemsheng Chef Amar Antara barisan yang paling Paling ramai lah orang berat tu Hmm uh, tapi aku tak nak lah makan aa, nasi dia hari ni. So, aa, sebab ramai yang tu So aku mulut tekak ni teringin nak makan benda berkuah sebenarnya hari ni. Aa, so aku nak cari benda berkuah lah. Tapi Chef Amar ni antara aa, benda wajib lah. Kalau siapa-siapa yang teringin nak makan aa, nasi. Nasi Arab lah senang cerita. Nasi Arab atau nasi belia Oh beli nasi Arab. Kita pusing-pusing lagi. Okay, jom. Wah itu wajib sih ya. Eh, macam ni nasinya cuy. Tadi saya lihat itu, panjang-panjang. Nah, -panjang. hmm, nasi lemak kah? Ya nasi lemak ini. Huu, uh, apa ini? Ikan kuah sausnya itu unik ya cara gorengnya tuh unik ini, cara panggangnya ini dipanggang kan cara panggangnya unik gitu ya dipanggang kan digoreng oh sotong ini sotong cumi ya sotong Rumahnya pasti di sana, Cui harum banget pasti Sate, sate, sate Sate ayam nih. Roti John, nah ini dia, roti panjang ini uh, lala, Tuh, baby uh. Sebenarnya saya nggak terlalu doyan makan makanan, -makanan macam ini aja. Makanan makanan orang kota cakap ya. Oh kari. Ikan apa ini? Uh -huh. apa? ay ay oh aes aes aes aes ae ae ae ya sampai saya salah jagat lagi bagi ay, bagi ay. Mewah yang panggang. Hmm, uh, sedapnya, empuk banget daging. Uh. Ikan keli kah? Ya, yeah, kalau di Malaysia cakap itu ikan keli. Kalau di Indonesia ikan ini, ikan lele, ya. Yeah. wah ini ikan ini cuy saya belum pernah makan ikan yang itu cuy yang lebar seperti ini cuy ikan apa lagi namanya? ikan pari ya? saya belum pernah makan itu hmm. Oke, okay, geng uh, penat betul rasanya <laughs> aku bawa pusing separuh dah rasa penat dah Dekat sini memang terlalu banyak option Terlalu tak bukan banyak Terlalu kau Tengoklah orang berapa ramai Wah, Ramai juga ya ah, Ramai gila oh. Aku rasa memang tergugat iman lah. Lepak sini tergugat iman <tuk tuk tuk> yeah. Pasti kalau datang sini Bawa duit lebihlah Sebab takut nafsu tu mendadak kan ah, Itu dia Takut macam-macam kau nak beli Okay, okay. Aku nak pergi sambung jalan lagi <laughs> Lepas tu baru aku pusing balik nak beli makanan Ok jom Ini apa ni Oh tabu kah Gula gula gula ni Gak tau di Malaysia cakapnya apa itu tadi Kalau di Indonesia tabu Tebu tebu Apa? Sayur kah? Oh, oh Oke, okay. ini dia Pastel, kalau bahasa Indonesia nya pastel gitu ya Kalau di Malaysia, karipa gitu ya Tapi kalau di kampung saya, jalan kote gitu ya Oh bukan yang Karipa pusing ini ya, ini Karipa biasa ini Sama sih, sama, sama banget ini Sama banget yang ada di sini coi Sotong bakar Sotong Sotong bakar Oh bumbunya itu pakai kacang kali Sotong bakar, sotong bakar Oh Kok tipis banget ini Gaduh-gaduh, kabarnya biasanya makanan-makanan seperti tadi itu campuran-campuran seperti itu, tuh makanan-makanan khas India gitu ya. Oh, crispy banget! Mm. itu. Oh, krispi banget ya. Wow. Oh. Wow, oh, roti jala. Wow, ini roti jala itu. Ada rasa durian. Nangka gitu. Otilah Salah fokus dengan lagunya, cuy. Yang kumiliki hanyalah kesucian cinta. Juta bukan jaminan. Betul betul. Ini kuahnya yang nasi kandar, mami jarum, nasi kandar, mami jarum. kau, nah. nah. nah. uh, Ini dia Siput sudut ya Siput sudut kah? Benar benar tak ini ini yang dimaksud Ustadz itu siput sedut nggak hmm. tahu ini prosesnya ini ini dipanggang digoreng oke okay, geng ah udah lah. kita ah, udah selesai musik. ya Oke okay, cuy jujur aja ya saya telapar banget Sumpah <laughs> Saya gak apa ya Saya kayak gak kuat aja Tengok yang seperti ini cuy Apalagi bagi korang yang Tengok video saya ini di saat puasa gitu Jangan-jangan gara-gara Video saya ini korang Tengok video ini Langsung buka gitu ya Membatalkan puasa Tolong jangan cuy jangan <laughs> Saya nih Membuat video ini tuh di saat selesai berbuka puasa, ya. Tapi belum makan. Setelah saya tengok video ini, saya jadi lapar banget, cuy. Saya lapar banget buat korang. Kalau memang suka video-video seperti ini tentang makanan gitu, ya menarik gitu ya. Kalau tengok-tengok makanan, karena saya apa ya hobi banget. Bisa juga tuh makan sebenarnya, cuy. Mencoba masakan-masakan yang belum saya coba, gitu ya. Intinya, kalau kurang suka, ya saya akan membuat video seperti ini lagi, ya. Bazar Ramadan atau persi yang lain lagi, cuy. Kurang bisa bagi link di Instagram, cuy, ya. Kalau kurang suka, gitu ya. Kalau enggak ya nggak jadi masalah, gitu ya. Intinya, saya sudah mengabulkan permintaan korang, dan pastinya. Saya nggak penasaran lagi karena Ustadz selalu cakep masalah bahasa Ramadan, makanya saya buat video ini, cuy. Itu salah satu faktor kenapa saya membuat reaksi video seperti ini, cuy. Oke dan mungkin itu aja, cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya dan saya Andy. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.